Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang, sudah pagi, pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi-hari awal pagi kita, di waktu syuruk gitu kan, duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler yang luar biasa duduk Nabi SAW merenungi lewat fir'aunnya umat ini Abu Jahal ini orang julukannya di Mekah Abu'l-Hakam orang yang bijaksana dan pada saat itu dia raja di Mekah tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia siapa? Abu Jahal Jahal ini super goblok bukan cuma goblok, super goblok luar biasa kenapa dikatakan begitu? orang Mekah bilang Abu hakam dia dikatakan Abu Jahal karena Abu Jahal ini sama Abu Sufyan itu setiap malam dengar Al-Quran yang nabi baca di rumah Nabi SAW, setiap malam datang dengar mereka diam-diam. Misalnya, ini tempat di sini rumah Nabi SAW, nanti Abu Jahal di sini, Abu Sofian di sini, ada satu lagi temannya di belakang. Jadi mereka nggak saling tahu nih, sampai pagi mereka dengar dua ayat Al-Quran. Waktu mereka pulang, ketemu tiga-tiga. Loh saling tanya, kenapa kalian sini? Kenapa kalian sini? Kenapa kamu sini? Kenapa kamu sini? Oh kami dengarkan, saya dengarkan ayatnya yang Muhammad baca kata Abu Jal, kita janjiannya, gak boleh terulang kalau masyarakat Mekah tahu kita dengar apa yang Muhammad baca, nanti beriman semua nih sepakat ya, sepakat gak ada yang hilangin, besok malam datang lagi tiga-tiganya, karena mereka satu sama yang lain menyangka temannya gak bakal datang penasarannya ketemu lagi pagi sepakat lagi, jangan ulangi ya hari ketiga ulangi lagi datang lagi tiga-tiganya, ini kejadian nyata dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan itu maka tiba-tiba saja setelah itu saya lupa namanya satu orang tokoh Quraisy itu yang bilang sama Abu Sufyan wahai Abu Sufyan bagaimana pendapatmu apa yang kau dengar dari Muhammad kata Abu Sufyan yang saya tangkap ini kita bukan anak-anak nih ini apa yang kita dengar tiga hari kita janjiin -janji tapi kita datang terus karena penasaran ini pasti ada sesuatu bagaimana pendapatmu kata Abu Sufyan ada yang saya mengerti dan punya makna yang tinggi bagus ada yang saya tidak mengerti tapi saya yakin itu kebenaran kata yang satu ini saya juga begitu saya yakin nih kemudian Kita tanya Abu Hakam. Datangi rumahnya Abu Jahal. Waiya Abu Hakam. Apa pendapatmu yang kau dengar tiga hari dari Muhammad? Apa Abu Jahal bilang apa? Demi Allah. Kan orang Mekah kata demi Allah. Mereka tahu. Mereka ikuti ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam Cuma mereka musyrik. Mereka datangkan berhala dijadikan perantara dengan Allah. Allah enggak mau tuh. Gitu kan? Makanya dia bilang demi Allah saya tahu Muhammad benar. Kata dia. Loh kata Abu Sufyan. Lalu kenapa kau tidak beriman? kamu raja kami kalau kau beriman ini satu mecca beriman semua nih apa kata dia ini fanatisme kebodohan nih. ini sebab julukan abu jahal keluar dia bilang dari dulu sukunya muhammad sama suku aku bersaing di Mekkah mereka berikan makan minum jemaah haji kami juga berikan makan minum jemaah haji mereka buat pasukan untuk membela Mekkah kami juga buat pasukan membela Mekah. pokoknya apa yang mereka buat kami buat sehari buat mereka sehari buat kami jadi bersaing terus sekarang dari sukunya Muhammad keluar nabi sukuku tidak ada nabinya kalau aku beriman berarti sukuku kalah hanya itu fanatisme kebodohan gitu. dia bilang maka itu saya tidak akan beriman sama Muhammad gara-gara perkataan dia itu Abu Sufyan dan ini juga ikut ikutan nih satu Mekah semua nggak mau tentu Abu Sufyan nanti akhirnya masuk Islam selama masuk kota Mekah tapi pada saat itu tidak mau juga baiklah ini sebab julukan keluar Abu Jahal lewat nih Abu Jahal lalu dilihat Nabi SAW lagi merenungi kayak ada sesuatu lagi difikirin dia bilang wahai Muhammad kalau bahasa kita ginilah bahasa sederhana riwayat itu kenapa kau melongo-longo seperti ini Kok kamu kayak orang bingung ada apa Nabi SAW dengan polosnya ceritain semalam ini yang diceritain kepada Abu Jahal nih, ini yang paling benci sama Islam kata Nabi SAW semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril Jibril datang membawa burak burak itu kuda bersayap ini kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada nih kalau di kehidupan kita zaman itu. Sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap gitu kan. Apalagi zaman ini, kuda bersayap terbang. Saya naik di atasnya terbang dimanapun matanya lihat sebuah tempat kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina, turun di Masjid Aqsa, saya sholat, saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120 ribu orang. Bagaimana bisa Allah wa alam. Nabi sampaikan, saya iman. lalu kemudian saya naik di atas burak, saya mi'raj ke langit di langit pertama ketemu dengan Adam langit kedua ketemu dengan Nabi yang bersoda sepupu, Isa dan Yahya langit ketiga ketemu dengan Idris langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harum, ke Musa ketujuh Muhammad eh, Ibrahim alaihimussalatussalam tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya karena perjalanan antara Mekkah ke Palestina itu selama perjalanan Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis azab kubur saya nggak ceritain di sini. Yang jelas, Nabi SAW ceritain semua tuh. Apapun yang terjadi, saya ringkaskan saja. Kemudian, waktu mi'raj ke langit, Nabi SAW ketemu dengan Nabi Nabi ini, lalu ngobrol. Sempat ngobrol sama Adam, ngobrol sama Yahya dan Isa, ngobrol sama Yusuf, sama Idris, sama Harun, sama Musa, sama Ibrahim, al Tapi yang masyur riwayat adalah Nabi SAW banyak berbicara dengan Musa. Pada saat menerima waktu 50 waktu sholat, beliau turun di langit ketujuh Ibrahim tidak ngomong, langit keenam Musa tahan, lalu bertanya berapa yang diperintahkan umatmu hai Muhammad berapa yang Allah perintahkan kata Nabi SAW 50 waktu sholat minta keringanan, umatmu tidak bisa lalu kemudian Nabi SAW kembali minta, diringankan 5 jadi sisa 45, ditahan lagi sama Musa, Musa ber Musa berkata berapa hai Muhammad, kata Nabi SAW 45 masih berat, minta ringankan terus saja Musa AS menahan Nabi SAW 5, 5, 5, 5 sampai sisa 5 nih yang kayak kita kerjain sekarang itu pun Musa masih bilang, minta keringanan bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau 50 waktu sholat per 15 menit azan siap nggak? ini aja 5 waktu sholat sudah ngos-ngosan gitu. safnya, kadang-kadang sholatnya cuma imam sama muazzinnya saja gitu. yang jelas Nabi Musa AS, seperti itulah kisahnya sampai sisa 5 lalu Nabi SAW mengatakan saya sudah malu dengan Tuhanku bolak-balik terus gitu kan maka terdengar suara dari langit Allah berfirman hai Muhammad dia lima waktu sholat tapi pahalanya lima puluh waktu sholat karena setiap umat Muhammad SAW kalau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali lipat lingkat cerita adalah Nabi SAW mengatakan saya balik ke Mekah saya balik ke Palestina, lalu balik ke Mekah tentu kisah ini cuma pendek yang saya sampaikan kisah ini mungkin sepuluh dua puluh kali lipat lebih panjang dari daripada ini kenapa panjang lebar? ya jelas Abu Jahan waktu dengar itu melongo, diam, langsung dia katakan waktu sudah selesai, hai Muhammad kau menempuh perjalanan Mekkah Palestina yang kami yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan pulang juga sebulan, dua bulan dalam satu malam kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan iya Abu Jahal dengan semangat mengatakan hai Muhammad kau mau ceritain gak kau orang Mekkah kalau saya kumpulin mereka kata Nabi SAW iya nah emang mesti diceritain kan bagi Abu Jahal ini gila nama sudi akal udah kuda terbang bersayap pergi ke Palestina perjalanan sebulan sama kalau kita sekarang di musim ini ada yang bilang tadi Bapak Ibu sekalian saya jam 8 pagi take off dari Jakarta ke Jeddah sekarang sudah tiba lagi dari Jeddah percaya gak kira-kira 9 -kira? jam pergi 9 jam pulang ada pesawat loh ya bagaimana zaman dulu sebulan pergi sebulan pulang satu malam bayangkan dan ini juga sebuah pelajaran Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi sahabat Nabi. Bapak Ibu harus bersyukur, saya sangat bersyukur kita lahir sekarang. Betul sahabat punya fadilah, tapi kalau kita hidup zaman dulu kita bisa seperti Abu Jahal. Susah jadi seperti Abu Bakar tuh, enggak gampang. Ada orang di kampung Padang Pasir buta huruf ngaku Nabi. Coba, beriman enggak kira-kira? kita sekarang sudah lahir, orang tua kita sudah muslim Quran sudah lengkap, masjid banyak banyak da dai bisa nyampein dalam bahasa kita kalau zaman dulu, berat sekali itu. baiklah Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kau mau ceritain? kata Nabi SAW, iya dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal dibawa ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. bukit ini Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman itu ada di sebelahnya Safa dan Warwah ini khusus untuk iklan untuk iklan saja Naik orang naik ke atas itu yang, yang boleh naik cuma budak ada satu budak ditugasin dia cuma dia yang lain nggak boleh naik kalau naik dipenggal nih nggak boleh ini khusus berita penting seperti kalau ada yang mau serang di Mekah atau ada kepala suku yang mati ada anak kepala suku yang lahir seperti itulah Abu Jahal naik ke atas bukit Abi Kubais bersama Nabi SAW waktu orang-orang lihat ada dua orang pertama kali dalam sejarah Mekah bukit Abi Kubais dinaiki oleh dua orang dan mereka kaget di atasnya raja mereka Abu Jahal dan yang satu adalah Nabi Muhammad SAW Orang terpercaya Mekah Ini ada apa nih? Maka orang-orang kafir kumpul Karena Abu Jahal Orang-orang beriman kumpul karena Nabi Muhammad SAW Waktu mereka sudah kumpul Abu Jahal bilang Wahai masyarakat Mekah Dengarkan baik-baik apa yang Muhammad mau sampaikan Ini kalau Abu Jahal niatnya baik Mau nyampein dakwah Luar biasa pahalanya kalau dia masuk Islam masalahnya tidak, dia mau mempermalukan Nabi SAW, niatnya itu maka dia bilang silakan, hai Muhammad, Nabi SAW ceritakan dengan polosnya, datang Jibril bura, kuda, terbang falistin, sholat, dan dan dan, dan, dan. sampai selesai, lengkap, panjang lebar, Allahu'alam berapa jam waktu itu biarlah disampaikan, sampai selesai semua apa yang terjadi, orang-orang Mekah yang kafir Bapak Ibu sekalian bertambah kufur, ini Muhammad gila Mekah, falistin Pulang pergi dua bulan satu malam satu malam dan ini bukan satu malam setengah malam, mal. gitu kan. Pulang pergi, ini nggak maksud di akal, ini baru kesana sana nggak percaya, apalagi naik ke langit ketemu ya oh, udah panjang ceritanya, belum lagi cerita tentang surga dan neraka diperlihatkan adab-adab kubur, tapi ya sudah. Waktu itu yang sudah beriman pun di kalangan sahabat benar nggak ya? Tapi ini nabi, nggak mungkin salah. Mereka sempat bimbang. Abu Jahal turun dari bukit Abi Kubeh sambil ketawa. senyum. Sambil dia ngomong ada sahabat rupanya yang ikutin, Tahu nih Abu Jahal tadi ngajak Nabi nih, diikutin, dia bilang sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Dia pergi ke darurat dua tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, lalu dia teriak, dia bilang hal Quraisy, berita gembira, apa itu Abu Hakam, agamanya Muhammad sudah habis. Udah nggak ada lagi agamanya. Kata mereka memang kenapa? Apa kata Abu Jahal? Muhammad mengarang cerita dusta. Katanya, Begini-begini be Abu Jahal ini tidak sadar sedang nyebarin berita apa? Isra dan Mi'raj. Dia lengkap, dia sampaikan ke orang semua nih. Doakan malaikat namanya Jibril, datang burak, terbang ini. Semua lengkap azab-azab kuburnya disebutnya semua dia. Semua lengkap disebarin. Lalu orang-orang Quraisy -orang diam semua. Mau bilang apa? Ini rajanya dan mereka juga memang masih belum beriman kepada Nabi SAW. Lalu kata Abu, Abu Jahal, ada satu orang. Satu orang ini Kalau kalian berhasil menggoyahkan keyakinannya Habis benar agamanya Muhammad Kata mereka siapa itu? Kata Abu, Abu Jahal, Abu Bakar Cari Abu Bakar Abu Bakar ini Bapak Ibu sekalian Cirinya beli radiyallahu anhu Itu badannya kurus ya. Saking kurusnya kalau pakai sarung Melorot terus oh, iya. radiallahu anhu. Tapi yang perlu digarisbawahi Islam bukan melihat kekarnya fisik Tapi kekarnya iman dalam hati, Allah bilang, "Aa, -a". Allah bilang halal-halal, Allah bilang haram-haram. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan." Itu konsep dasarnya. Yatinya. Abu Bakar ini ditahu tentang masalah keyakinannya sampai apa kata Nabi SAW, uzina iman Abi Bakar wa uzina iman hadir Ummah la rajah iman Abi Bakar." Kalau keyakinannya dan imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan dan keyakinannya serta keimannya seluruh umat ini semua sahabat semua tabiin semua yang sudah mati yang masih hidup dan yang belum lahir semua kita di sini juga termasuk ditimbang iman kita semua dibandingkan Abu Bakar yang satu timbangan pasti lebih berat keyakinannya Abu Bakar kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi Rasulullah yang mulia dengan ibadahnya yang luar biasa kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah karena Abu Bakar sholat kami sholat, Abu Bakar puasa kami puasa Abu Bakar sadaka kami sadaka Abu Bakar ya, jihad kami jihad Tapi kami tidak bisa menyayangi Abu Bakar dari sisi keyakinannya Mustahil Kalau Rasulullah sudah bilang kerjakan Apapun konsekuensinya Mau wajib, mau sunnah, gak ada toleransi Gak ada keraguan Yang haram gak ada lagi, haram haram Gak ada ceritanya Seperti itulah konsepnya, jadi sangat luar biasa Yang jelas Bapak Ibu sekalian Mereka bilang cari Abu Bakar dan juga ada hadis supaya saya tidak lupa ya, kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang menginjakkan telapak kakinya di bumi setelah para Nabi-Nabi yang paling afdol lebih daripada Abu Bakar. Jadi setelah Nabi langsung dia, anh, jadi orang yang sangat luar biasa. Datanglah orang-orang Quraisy ini ke kebunnya Abu Bakar, di kebun kurma di pinggir kota Madinah. Dan orang sahabat-sahabat tadi ini pada ikut, pada ikut gitu kan sampai di kebunnya Abu Bakar, Abu Jahl teriak wahai Abu Bakar, keluarlah, Abu Bakar, keluar Abu Bakar keluar, kaget Abu Bakar belum pernah dalam sejarah hidupnya Abu Bakar itu tokoh-tokoh Quraisy kepala-kepala sungai datang ke kebunnya untuk apa, dan belum pernah dalam sejarah Mekah, orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama maka Abu Bakar bilang, ada apa wahai Abu Jahl dia bilang, sahabat Muhammad, gila masa dia cerita rekayasa bohong cerita bohong begini begini begini Abu Bakar dia belum dengar dari Nabi Abu Jahal yang jelasin begini begini panjang lebar sampai selesai sampai kembali lagi ke Mekah Abu Bakar sudah tahu nih apa tujuannya Abu Jahal kalau dia mau beriman dia sudah beriman sebenarnya Nabi tapi datang sini mau ngacoin kata Abu Bakar ada dua riwayat riwayat yang pertama Wahai Quraisy bukan cuma Abu Jahal Wahai Quraisy Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya dan saya percaya apa bedanya dengan dia kalau naik ke langit sama saja tidak akan menggoyahkan saya riwayat yang kedua yang unik nih dia mengatakan wahai Quraisy ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih jelas putih Muhammad bilang tidak Abu Bakar itu hitam saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam Ini luar biasa Mau, dia, mau digoyahkan bagaimana nih? Tembok putih nggak salah, Bu Bakar. oh iya salah. Matanya salah. <laughs> Bayangin tuh, apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini? Luar biasa. Pokoknya Allah rasulnya bilang selesai, nggak ada toleransi. Gitu, Sudah selesai, semua dikerjain biar seluruhnya benci. Tembok warna putih, Muhammad bilang hitam, saya bilang iya. Mata saya salah, hitam berarti. Abu Jahal dan orang Quraisy diam, ini nggak bisa lagi digoyahkan Abu Bakar r.a. Taala ada masalah nih, dia tanya orang sahabat-sahabat, di mana Rasulullah s.a.w. kata mereka di bukit Abi Kubais tuh, di Kurumuni orang. Abu Bakar ke sana. Pasti tiba sana dari jauh, Abu Bakar teriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, suara keras, sengaja. Orang waktu dengar orang teriak, semua bubar-bubar, kasih jalan. Seperti kalau di ada teriak dari belakang panggil saya, mungkin Bapak Ibu akan lihat ke arahnya. Suaranya keras, sengaja. Nabi s.a.w. melihat yang datang, Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang ini tokohnya umat nih, luar biasa jadi dia bisa membalik Bapak Ibu Sekarang Abu Bakar dengan hikmah Allah satu Mekah yang ragu tadi yang kafir dan yang beriman pun tentang Isra Mi'raj ini kembali semuanya percaya kalau itu terjadi dia bisa membalik itu dengan hikmah Allah ini kisahnya begitu Abu Bakar langsung mengatakan, ya Rasulullah dengan suara keras. Abu Jahal datang ke kebun saya dan berkata, kalau anda menceritakan begini, begini, begini, begini, diceritain semua sampai sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil bicara. Jadi orang pada makin nyebar nih berita Islam Ternyata Abu Bakar sudah dengar sampai selesai. Pas tiba naik di bukit Abi Kubais sebelah Nabi Saw. Abu Bakar teriak dengan suara keras, benarkah ya Rasulullah ini pertanyaannya. Dan di sini Abu Bakar tadi di kebunnya ingin meredam. Ke, uh, ke kufurannya orang-orang kafir sudah berhenti gara-gara tembok putih jadi hitam tadi kemudian dia sekarang ingin mengembalikan imannya para sahabat yang sudah kendor nih, waktu Nabi SAW sudah dekat dengan beliau, dia mengatakan benar kayak Rasulullah, kata Nabi SAW benar wahai Abu Bakar, Abu Bakar teriak dengan suara keras, anda pasti benar kalimat anda pasti benar membuat sahabat semua, iya ya ini Rasulullah, kok gak mungkin salah. kembali iman mereka lagi semuanya gitu kan Lalu Abu Bakar ingin membuat satu Mekah yakin Isra Mi'raj. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya meminta satu hal bisa." Kata Nabi SAW, "Silahkan, Abu Bakar." Di sini di Mekah, satu Mekah ini, satu Mekah, semua tahu Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina, dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, -tokoh bukan orang biasa, kepala-kepala sukunya yang selalu bolak-balik. Palestina yang Allah sebutkan, 'Rahil atas Musim dingin dan musim panas Rek rekreasi mereka itu ke Palestina dan ke Yaman tiap hari mereka menghafal tuh Palestina pintu gerbangnya jalannya pasarnya semua dikenal Masjid Aqsa mereka tahu semuanya bahkan mereka tahu warnanya segala Apakah anda bersedia ya Rasulullah kalau saya panggil mereka anda menceritakan apa yang anda lihat di sana pintu gerbangnya jalannya bentuk-bentuk rumahnya apa saja kata Nabi saw tentu saja lalu Abu Bakar Panggil orang-orang Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kumpullah dipanggil semua. Kumpullah datang Abu Jahal grup nih, sama teman-temannya semua. Tiba di situ, kata Nabi, kata Abu Bakar, 'Hai Quraisy, Muhammad akan menceritakan sesuatu pada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu, Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalian harus tahu kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina, persis seperti apa yang kalian tahu.' warna pintu gerbangnya, jalannya, rumah-rumahnya pasarnya, masjid aksanya harus sportif mengatakan Muhammad benar kalau ada satu saja, satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu kalian punya hak mendustakannya setuju? setuju Muhammad gak pernah lihat gitu kan? kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekarang saya mau ceritakan Bapak Ibu masjid aksa, sekarang bisa tinggal pakai foto satelit, keramik yang keramik yang pecah pun saya bisa ceritain ini keramiknya ada yang pecah yang kesekian dari tiang sini bisa dilihat imamnya lagi sholat bisa kelihatan zaman dulu bagaimana harus lihat dengan mata kepala nggak mungkin tidak kata kores baik kami setuju kata Abu Bakar silakan ya Rasulullah dalam penutupan hadis Bukhari kata Nabi saw Allah azza wajall membukakan Palestina di depan mata saya seperti saya lagi lihat maka saya menceritakan mereka pintu gerbangnya jalan-jalannya, pasar-pasarnya semuanya, bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiangnya masjid Aqsa ya, dan subhanallah setiap kali Nabi SAW sebutkan tentang ciri Palestina dan masjid Aqsa orang-orang Quraisy sendiri, tokoh-tokoh mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar terus, dan ini jumlahnya belasan orang nih, tokoh-tokoh mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, pengakuan mereka sendiri ini gak dusta, ini benar betul jalannya begini, betul rumahnya begini betul pasarnya begini, betul misyid aqsa begini mereka akuin sendiri, maka gara-gara kasus itu, satu mekah jadi percaya Isra Mirad. baik, Abu Bakar sudah selesai ini perannya sahabat sudah kembali imannya orang-orang kafir sudah tidak jadi lagi bisa membatalkan keimanannya Nabi SAW dan agamanya maka Nabi SAW ingin menutup Isra Mirad dengan kejadian yang luar biasa, kata Nabi SAW wahai Quraisy, ada satu bukti lagi kalau kalian yakin dengan bukti itu kalian akan beriman pada saya, kalau kalian tidak yakin kalian tidak akan beriman selamanya kata mereka apa itu hai muhammad, kata beliau waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah di atas burak tuh kuda yang bersayang, saya melihat ada kafilah kalian kafilah ini tiga ekor unta ke atas sedang jalan Jumlahnya sekian belas unta di atasnya ada fulan, fulan, fulan, fulan orang-orang Quraisy, fulan, fulan dan unta yang paling depan unta berwarna putih di lehernya ada kain warna merah. Di tengah-tengah lembah mereka sempat kehilangan unta dan saya lihat unta mereka lalu saya teriak wahai Quraisy unta kalian di lembah fulan karena Nabi kenal semua nih, siapa yang ada di situ orang-orang Quraisy toko-tokonya ada lembah fulan ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan untah mereka. kafilah itu dua hari lagi sampai di Mekah. Tanya pada mereka, ini detail sekali. Kalau sekarang orang dari Bandung ke Jakarta, saya mau tahu mobilnya di mana, saya bisa ikutin. Seperti tadi, ada kamera, ada satelit, canggih. Zaman dulu bagaimana caranya ceritain kecuali kalau dengan mata kepala. Nih. Ini bukti real. Setelah dua hari Bapak Ibu sekalian satu kota Mekah perempuannya, laki-lakinya, orang tua, anak-anak yang kafir, yang beriman, semua kumpul. Di pintu gerbang Mekah namanya pintu Bani Syaibah, suku Syaibah. Mereka kumpul semua, mereka nunggu nih, bener neng, di kafilan itu. Ditunggu, itu sudah heboh satu Mekah. Subhanallah, menjelang waktu duhur, lewat betul tuh kafilah Persis seperti Nabi ceritain, jumlah untahnya, nama orang-orangnya, unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah, karena penasaran orang-orang Quraisy, di Demakani bilang, Hai Quraisy dari di kabilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Lalu kata bertanya lagi orang Demakani, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Mereka bilang iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi ini, kami mendengarkan suara entah dari mana mengatakan, Wahai Quraisy, unta kalian di lembah Fulan, kami ikuti, kami dapat untakan sekarang orang-orang Quraisy di ka'bah penasaran. Wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu nih? Belum satu orang pun diantara kami masuk ke Mekah. Belum ada gosip nih, kok bisa sudah sampai? Belum ada masuk nih. Mereka sepakat mengatakan dari Muhammad. Semua orang mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu, semuanya percaya Isra' mirad terjadi. ini tanda-tanda yang luar biasa. Makanya Allah turunkan surah nomor 17, khusus namanya surah, Al-Isra menceritakan masalah itu Sebuah keajaiban yang luar biasa Mu'jizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam